Semangat pagi lur, jumpa kembali dengan hiburan HD channel. Semoga hari-hari anda selalu menyenangkan lur, dimurahkan rezekinya, dan selalu diberi kesehatan buat kalian semua dan keluarga di rumah. Selamat menonton, semoga terhibur. Halo, udah taruh nyampe rumah, Lur. Sekarang Lur posisinya. Seperti ini, Lur. Ye Lur, kita review-review dulu, Lur. Jalan hari ini, Lur. Ini bintang ini, Lur. Oh, rupanya habis, Lur. Ini alhamdulillah, Lur. Ini telur sisa 1,2,3,4,5,6 hmm, bawah bahwa satu lembar telur sisa 6. Lalu ini kelapa tadi dari tempatnya pelanggan jual kelapa. Ini telur rambak Lur namanya lor. Ini sisa dagangannya loh. Hmm. Oh opaknya tinggal segini loh Alhamdulillah ini termasuk penjualan bagus loh ini sawi ya sawi masih itu lho tadi dari pasar lho sop-sopan cuman bawa 7 bungkus lho masih sisa 2 ini tadi bawa 5 bungkus sisa 2 Oh ya ini harganya 2000 saja ya segini nih. Termasuk murah ini. Tapi enggak ragu Mungkin kurang cantik lah. Oh ini harganya 2000 satu bungkusnya tuh nah, ini jualnya itu. Ini jualnya 2000 juga. Kayak segini nih. Ini tomat. Tomat ini lagi murahnya Ini jualnya 1500 nih Termasuk ya murah lah. Ini capar keperni jual 2000 yang kecil ini jual seribu setelah lagi ya ini apel tapi ah cuman lima 5000 aja nggak laku lor mungkin kekecilan kecilan gak? ini kentang sisa dua iya <tuh> kentang bawah tiga sisa dua lor nah soalnya sedikit sekali ini tadi belanja hari ini ini gambas masih sisa lor enggak terlalu nah ini ini namanya rebung ini atau bung muda itu dari bambu muda ini ini jualnya 2000 tadi itu terus ini tadi itu bawa 7 bungkus jadi sisa satu segundas ini, ini bawa dua bungkus aja masih sisa satu ini timun agak besar loh jualnya tujuannya ini sisa dua hmm pasti ya kalau <tuh> ini sayur-sayur apa ini oh gorengan lele sama kentake kentakin enggak nggak rakuler ini orang titip ini ini dikembalikan lagi sini tahu tahunya sisa satu dua tiga empat lima enam ini jual 3000 Tahu yang sudah matang ini jualnya dua ribu Ini masih banyak nih empat lima sembilan. Ya mungkin kalau dikalkulasi penjualan hari ini sekitar 90% lah. Berarti cukup lumayan. Alhamdulillah seperti itu ini sisa cecek ini jualnya 6000 ini lor perkiraan seperempat nih kayaknya hmm. oke, apa lagi ya? hmm, ini oke apalagi ya ini sisa-sisa gerih ini Hmm, lanjut kita masuk ke dapur kita review di belakang ada apa ya Halo Kita menuju ke belakang dulu lho Soteng <laughs> Kita review dulu Lur Di belakang itu biasanya ada kopinya Lur Sama teh lor. Oh ada ini lor. Kopi sama teh ini lor coba kita lihat di meja depannya wah kosong lor nggak ada apa-apa nih lor pulang lor. kosong nggak ada apa-apanya lor wah berantakan ya lor tempatnya maklum punya anak kecil dua lor jadinya ya agak berantakan Hai kita review di dalam kongkasnya datanya lor ini kayak parah ini, parah ini. oh ini cuman cabe lombok gede ini namanya, Lur. Gini ini cabe kecil ini, tomat ini, tahu. Apa lagi ya? Ini jeruk ini, tahu. Ini sop-sopan. Gambas. Di freezernya. Oh akhirnya ada es Kayaknya tidak masak ini Tapi tidak apa-apa lah Yang penting sudah ada Kopi dan teh nah. Oke lah berantakan <giranya> ini lho ada anak-anak kecil dua ini bu di syuting oh rupanya gak mau lur, kayaknya malu lur. <giranya> ya ya ya ya Ah, kita kelar lagi seperti ini lho Selasanya di luar lor. Wah berantakan sekali lho Ini pohon jati Ini di timur rumah Ini lor tepatnya loh Jadi masih tanik gini lho Itu ada rumah itu. Nah kelihatan ya lumayan jauh lah tempatnya Itu ponte seperti itu juga loh ya seperti ini nah, yang kita. Nah, ini di belakang itu rumah mebel Nah. Tuh. Oke, cukup sekian. Nah, oh, baru nyampe lho. Mungkin sampai segini dulu deh hari ini lah. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan di komen saja. Salam juga buat sebut buar baru berbaru yang baru masuk. Salam. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Semoga selalu diberi kesuksesan. Oke, kata-kata hari ini. Satu kaki kita bisa berdiri. Dengan dua kaki kita bisa berlari. Kejarlah cita-cita dan mimpi selalu semangat. Terima kasih.